Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada kabar spesial kali ini datangnya dari Papa Rich Papa Rich, ini memposting sebuah postingan persahabat yang ada foto Papa Pilar Bunda Lesti dan Abang Fatih kali ini diunggian IGS pribadi miliknya Tepatnya persahabat lokasi Papa Rich kali ini berada di kota Mekah Masya Allah banget ya Dan ada sebuah ucapan pastinya ini doa dari Papa Rich untuk Leslar Doa terbaik buat Kakak Dede Rizky Bilar Lesti Kejora. Maaf, duruan umrohnya, kata favorit masya Allah banget ya. Ternyata favorit sedang umroh, dan mudah-mudahan doa baik yang diberikan oleh favorit ini dikabulkan. Amin, ya Rabbal Alamin, masya Allah banget ya. Kita juga selalu mendoakan buat Leslar semoga niat. Dan segala urusannya diberikan kelancaran Postingan ini pun direpost oleh akun Teddy Ilal Kejora Ada sebuah kalimat juga yang diposting Masya Allah, Tabarakallah, Bismillah, Insyaallah Allah Leslar menyusul nanti ke sana, amin Doakan yang terbaik ya Semoga Leslar bisa menyusul ke sana Dan selalu dimastikan berangkat bareng Gus Miftah Doakan saja yang terbaik untuk idola kita Kemudian para sahabat, kita simak juga ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Kak Dion Momen semalam Jalan-jalan Abang L ditemani oleh Panda Papa Bunda, Masya Allah banget ya Abang L Selalu tampil cute dan sangat lucu banget yang menggemaskan. Aduh makin tentunya kita makin gak sabar Dibuat oleh Abang L yang akan ada vlog Baby L berenang Aduh Masya Allah banget ya pokoknya kita selalu Disuguhkan vitamin-vitamin yang sangat membuat kita bahagia Apalagi selalu dibikin penasaran dengan kejutan-kejutan spesial yang disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Momon pun para sahabat direpost kembali oleh akun Leslar Al-Fatih underscore FC Banyak tanggapan komentar yang positif juga diberikan di postingan ini ada komentar dari Jora 089990 mengatakan tiap hari dibikin mabuk kepayang oleh Abang El kesayangannya Onti. Wow, luar biasa banget ya Abang L Selalu saja membuat happy warga Konoha. Masya Allah, tambah semangat untuk selalu mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita. Ada juga nih persahabat yang komentar diberikan dari Mama Eda1998 Masya Allah abang udah terbiasa nih pakai kacamata Tampak keren banget ya abang Fatih Doakan selalu juga nih untuk abang L Semoga selalu sehat dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Amin Kemudian persahabat ada sebuah kalimat yang diposting juga oleh Kak Liansa Doni Mengenai vlog abang El berenang di sini kalian sadoni mengatakan Ngeditnya lama-lamain Ah katanya tuh ya Wow <gifat> Bikin warga konohan nunggu lama nih persahabat ya Kita semang juga Di kalimat caption yang dituliskan oleh Teddy Ilal Kejora Minta dikurbanin kah bang Buat Idul adaha Aduh masalah banget ya Hantuin tiap menit katanya tuh kalian sadoni Biar cepet ngeditnya Dan biar secepatnya juga Di off persahabat ya Ini vlog yang paling ditunggu oleh warga Konoha karena kita sudah disuguhkan Masya Allah banget ya di kolam renang sudah banyak sekali bola-bola warna-warni aduh pastinya lucu banget nih Abang L berenang bareng pandahnya pasti ini selalu membuat kita bahagia dan jangan lupa persahabat ya kalau sudah di up kita trendingkan semoga bisa trending nomor satu di Youtube Amin Kemudian persahabat, kita simak juga di unggahan Hot 932 FM. Ini mengunggah sebuah postingan keluarga kecil Leslar dan keluarga kecilnya Aha atau Halilintar dan Aurel Hermansyah. Keluarga seleb nih persahabat ya Yuk ramaikan di kolom komentar Dengan tentunya komentar Nama Lesler ya Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Diberikan dari orang-orang yang selalu Tulus mencintai idola kita Disimak juga persahabat Di kalimat caption yang dituliskan Teman hot Mana sih keluarga favorit kalian Min Chun gak bisa milih Suka sama dua-duanya Bingung katanya tuh Wow pasti Lesnar family dong Yang selalu bikin happy setiap harinya Apalagi selalu dibikin bangga Dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan Apalagi persahabatnya Abang Fatih yang selalu tampil menggemaskan setiap harinya Leslar Family yuk ramaikan di kolom komentar Leslar Family Tulis kalimat itu di kolom komentar di postingan Hot 932 FM L2W saja Menuliskan kalimat komentar Leslar Family Bu Fil juga ikut persahabatnya berkomentar yuk kita semuanya ramaikan Mudah-mudahan keluarga Leslar menjadi keluarga favorit Amin Kemudian persahabat, disimak juga diunggah IGC terbarunya Bang Lintar Ini Bang Lintar mengunggah sebuah postingan bersama Kak Uya Munzi. Kali ini tepatnya berada di dalam mobil Wow, dimikin penasaran lagi nih persahabat hari ini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 Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.